Halo guys, kali ini kita akan review Rexona, Rexona Invisible Antibacterial All In One. Ini bermanfaat sekali bagi kalian yang suka pergi-pergi ke luar guys. Takut bau ketek, pakai ini aja ya guys ya. Ini tidak menyebabkan kuning di pakaian, biasanya kan ada tuh diodoran-diodoran yang bikin pakaian. Itu keteknya kuning, guys. Ini pakai ini, guys. Anti kuning. Baunya juga enak banget ini. Susah banget cepetnya enggak usah copot. Kalian bisa beli di colong-colong terdekat ya, guys, ya. Pokoknya ini rekomendasi banget. Bertahan sampai 48 jam di ketiak ya, ya, guys, ya. Tanpa bau. Oke okay guys, sekian videonya. Terima kasih. Bye.